mengunggah sebuah postingan foto gemes banget bersabat ya dengan suami tercinta Kakak Bilar ketika mendapatkan piala penghargaan AamiPo 2021 semalam tidakdak Lesti pun ini memberikan sebuah kalimat yang luar biasa bersahabat ya tentu di sini tidak Lesti menyampaikan sebuah kalimat caption Alhamdulillah terima kasih untuk semua yang telah mendukung saya sampai saat ini. Semoga semua kebaikan kalian dibalas Allah subhanahu wa ta'ala Amin Terima kasih mama, bapak yang sudah telaten dan sabar Bimbing mendampingi sampai sekarang Yang mendampingi papanya si Utun persahabatnya, sahabat, aduh, cute banget ya Terima kasih untuk semuanya Leslie Lovers keluarga besar yang luar biasa Leslie Lovers katanya tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sukses Selalu bahagia untuk idola kesayangan kita dalam postingan tersebut, tentu banyak dibanjiri komentar. Banyak respon yang selalu diberikan. Bersahabat, ya, kita lihat di sini ada komentar dari Ji nih. Persahabat, ya, ikut berkomentar juga. Di situ mengatakan, "Selamat, Bumil," katanya. Persahabat, ya, ucapan selamat dari Jirayut di kolom komentar. Mudah-mudahan, tentunya support dari orang-orang baik dan orang-orang terdekat selalu banyak untuk idola kesayangan Selanjutnya juga komentar lain, ada komentar dari Tisa Biani, ikut juga berkomentar persahabat, dia mengatakan, Selamat Kak Lesti, love love love, Jumat ketemu ya, insya Allah, wow, ada kejutan lagi persahabat ya, dari Tisa Biani dengan Lesti, karena Jumat katanya tuh akan ada ketemuan kembali, mudah-mudahan saja ada kejutan, ada kabar baik, kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Selanjutnya juga bersahabat ya, Ayah Kejora pun mengunggah sebuah postingan foto yang sama nih, cute banget ya mau posting foto di DLSI dan mantu terbaiknya nih <laughs> Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora Gak apa-apa telat juga yang penting bisa post soalnya fotonya baru nemu Alhamdulillah gak sia-sia berkat kerja keras kalian dan doanya si utun dapat penghargaan pokoknya. Terima kasih banyak pada kalian atas dukungan dan doanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian yang berlipat ganda. Amin. L official Lesli Lovers Indonesia L2W.ID, Official Lovers Indonesia itu ditekuk terbaik Leslar, persahabat ya, masya Allah. Semakin bahagia dan semakin bangga kepada adalah kita yang selalu meneraikan banyak sekali prestasi, persahabat ya. Tentu dalam postingan tersebut juga banyak komentar, salah satunya ada Ustaz Suki Al-Buguri juga ikut berkomentar di postingan Ayah Kejora. Alhamdulillah kata Ustadz Tersabat ya Masya Allah, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Luar biasa, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik karya-karya dari Lesti maupun kakak Rizki Bilar. Dan selanjutnya juga bersahabat, ya, ada info resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad Di akun Instagram pribadi miliknya, ini menginfokan kembali acara anugerah Lembaga Sensor Film 2021 yang akan hadir besok malam bersobat ya jam 20.30 di Indosiar ini live. Jangan terlewatkan, jangan ketinggalan karena ada idola kesayangan kita yang akan tampil di Indosiar besok malam sebagai tentu pengisi acara di acara Anugerah Lembaga Sensor Film 2021. Semangat bersobat ya. Siapkan cemilan kalian kembali untuk besok malam. Mudah-mudahan idola kita memberikan penampilan terbaik dan penampilan luar biasa. Kegabaran berikutnya persahabat ya kita lihat juga nih ada sebuah unggahan postingan info juga persahabat ya yang diinfokan oleh boy William ini diunggah kembali atau diperus kembali oleh akun Lesler_Sik persahabat ya. Kim Sung kepintaran pasangan ini yuk pertanyaan terbaik yang terpilih mendapatkan 300.000 dari boy itu persahabat ya tulis di sini tuh. Ada sebuah pertanyaan ya, tentunya untuk pasangan idola kesayangan Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya persahabat ada sebuah unggang spesial juga yang terdapatkan dari Lesti Bilar Galeri Underscore Perhatikan ada sebuah unggahan postingan persahabat ya kabar bahwa Rizky Bilar dengan kuasa hukumnya persahabat ya ini mengunjungi Polisi nih, kantor polisi persahabat ya Tentu kakak Pilar ini enggang untuk membocorkan, membeberkan Diskusi apa dengan kuasa hukum di kantor polisi persahabat ya Mudah-mudahan saja Tentu ada kejutan dan kabar baik Dan kabar bahagia yang kita dapatkan persahabat ya Pasti ini mengenai haters dan netizen yang selalu mau fitnah kita support terus aja untuk idola kita, kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dimendahkan apa urusan yang dilakukan tentunya dari idola kita. Dan selanjutnya juga persahabat jadi ya, vitamin bahagia yang kita dapatkan sore hari ini. Perhatikan nih, wah, wow, ada unggahan terbaru dari Kak Rifi dengan dede Lesti. Ternyata sore ini persahabat ya, bau baunya sih tentunya bakal ada kejutan kembali nih sore hari ini. Kalau sudah bersama Kak Rifi, pastinya bau-bau cuan nih persahabatnya, Masya Allah. Apalagi tentunya dede Lesti semakin hari tampil semakin cantik persahabat ya, auranya Masya Allah banget. Selalu gemas, melihatnya mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu dilancarkan. Aktivitas idola kesayangan kita. Unggahan tersebut pun diripos kembali oleh icon family, ada sekalian selar 23. Ada kalimat keemsun yang dituliskan, Bumi lagi mau kemana ya? Tuh, persahabat, ya kira-kira kemana nih? <laughs> Banyak tanggapan juga persahabatnya dari para sahabat Leslar Salah satunya ada komentar dari akun Fatma Ulfah 01 Kalau sama Kak Arifi biasanya kerjaan sih Tunggu cidukan kalau ada Kalau nggak ada sabar ya selamat tentunya yang menerka nerka Aduh cute banget persahabat ya Tentu pasti kita mendapatkan kejutan Dan kabar baik dari idelaga sayangan kita Berikutnya, juga para yang diperhatikan di hubungan ini. Masya Allah, banget nih, DSD Elasti dan Kakak yang Bialat ini foto bareng dengan tentunya orang-orang hebat persahabat ya. Masya Allah, seperti... Om Deddy ini persahabat, dia ya adalah petinggi langit musik, wow luar biasa, mudah-mudahan saja Deddy Alasi selalu bisa mendapatkan penghargaan di ajang manapun, kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan tetap solid, mensupport, mendoakan, mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kita. Masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia serta cidukan vitamin sore hari ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini persahabat ya Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Ini dulu informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh